Oke okay, next, ini merupakan mobil Yo. dalam proses pembuatan bak dam truk, khususnya di Karso Rizal Ajo, berangkat Yo. pada malam hari ini juga, dan ready dalam proses pembuatan bak dam truk. Terima kasih banyak terhadap para nasabah yang berada di luar sana dan konsumen, semoga Anda betah dan nyaman selalu di Karso Rizal Ajo, jangan 20, dan terima kasih, see you next time. Oke okay, next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya di sini Awir Office. Nah, dalam video kali ini kita lagi melakukan proses pembuatan bak Dam truck hari ini juga khususnya di kawasan Medan. Yang satu udah ready atau selesai, tinggal pengecatan, dan satunya lagi dalam proses pembuatannya juga. Thank you. Terima kasih. akan melompos meng dengan catan bagian sebelah kanan ini proses pengerjaan yang kita lakukan hari ini juga dan selanjutnya kita akan melakukan proses pengecatan. An semangat lah. Lado Karajolo mau enggak semangat? Batau. 3 lai. Woi. Buset. Next kita wawancara juga nih ownernya. Berapa lagi? Mbak yang akan masuk berbicaralah lah Tiga lagi Tiga lagi. Kawasan mana tuh, Bro? Medan Sangka. Waduh, kawasan daerah Medan dan Sangka ya. Medan Sangka. Wah, tiga buah bakdam truk lagi yang akan kita lakukan proses pengerjaan hari ini juga. Khususnya di Karosori, Zalajo jalan bebas kilometer 20. So begitu teman-teman yang berminat, silakan saja datang di sini atau kontak persen ke nomor 08 13 74 65 656554. Wow, rezeki yang luar biasa hari ini juga ya. Lancar-lancar. Semakin menggila rezeki Zalajo. <tuk marah> Apa cuma kayak Jo? darah gua kapu cuma kayak gak. Wah, tiga lagi ordernya akan masuk khususnya daerah Batu Sangkar dan Medan. Next ini merupakan proses pengangkatan bagian dinding sebelah kiri. semoga laris manis ya, bagi yang berminat silakan tinggalkan pesan di kolom komentar main pistol-pistolan mah bang? oh bang ya. <laughs> abang mau malu waaah bang kok Alah. <laughs> hahaha orang nak mau masukin awak, makanya mau masuk kok ma next, ini bagian dinding sebelah kanan ya aku sebagian tangan kanan saya dalam proses pembuatan badam truk hari ini juga dan itu merbakri. Jadi Khususnya di Karasori Zalajo jalan bebas kilometer 20 ini perlengkapan barang-barang yang telah sediakan Karena kita telah melakukan proses pembelian nih pot besi Besi WMP Luar biasa hari ini Zeki Karasoli Zalajo ya Next, tetap saksikan video selanjutnya Terima kasih banyak Dan see you next time Jangan lupa di subscribe, like, dan komennya Thank you very much